jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau. Ternyata ada empat HP-nya di jok mobilnya. Jadi jaga suamimu itu, bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau, Pak? Di kantor. Bohong! ikan to video kau alami semua itu toh maka bukan begitu cara menjaga suami cara menjaga suami satu hadir kau di hatinya tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar maka bisa jadi fisiknya kau kuasai hatinya perempuan lain Hancur hmm. kok Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya Ahlakmu harus bagus Bagaimana akhlak yang bagus Tutur katamu lembut Datang mertuamu Tunjukkan kepada suamimu Kau sopan ngomong kepada mertuamu Assalamualaikum ibu Lama ndak jumpai ibu Gimana kabar Itu kalau video call Bu, kapan datang ke Jakarta, Bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura tidak -pura dengar. <Sid> Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi suami istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang, baru duduk. Kapan datang, Ibu Baru. Kapan pulang? <Syukur> Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamakmu, mamakmu, mamakmu terus. Datang lagi tuh dari Jawa. Bawa beras 50 kilo, ayam dua ekor. Lepas satu di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu ibu, fisiknya kok kuasai tapi hatinya enggak.